Kegabaran pertama, persahabat kita lihat di sini ada sebuah unggang spesial terbaru dari Bang Ariel yang baru saja mengunggah foto bareng Kak Wia Munzi. Wow, ini tim Lifestyle Entertainment nih, persahabat ya di malam minggu sudah tampil keren memakai baju batik nih mereka berdua, masya Kira-kira malam minggu ini mereka mau kemana ya? Mudah-mudahan ada kejutan dan ada kabar baik yang kita dapatkan dari tim dan idola kesayangan kita. Di postingan ini pun persahabat ada kalimat yang dituliskan oleh Bang Ariel lewat caption yang dituliskan Bismillah, malam minggu kita tim anti bandit Leslar, semangat hashtag Leslar Entertainment Wow, Masya Allah banget ya, mudah-mudahan tetap semangat, tetap kompak untuk tim Leslar Kita support selaku fans sejati apapun yang dilakukan oleh idola kita dan tim di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan Ada komentar dari Om Izhar Mengatakan Semoga istiqomah ya Kata Om Izhar tuh Mudah-mudahan bersahabat ya mereka Tim Leslar sel selalu istiqomah Untuk selalu bisa mensupport buat Lesti dan Bilar Dan kita lihat bersahabat Komentar berikutnya juga Ada yang memberikan tanggapan persahabat dari akun Putrich Underscore mengatakan Mau kondangan ke Belfai ya bang pada batikan Katanya tua aduh Masya Allah banget ya Tentu kita dibuat penasaran Di malam minggu ini mudah-mudahan ada kejutan vitamin yang kita dapatkan dari tim Leslar Entertainment Berikutnya bersahabat Kita juga mendapatkan vitamin bahagia lewat channel Youtube Lester Entertainment Yang sudah di-upvlog terbaru Video terbaru persahabat ya Ini kolaborasi bersama Teh Ocha Yang belum mampir silahkan mampir Karena ini vitamin bahagia banget Yang kita dapatkan Langsung disuguhkan oleh Idola kita Bunda Lesti dan Abang L Yang mampir ke rumah Teh Ocha Tuh BBL seneng banget ya Main ke rumah Wak Rosa. Wak Rosa jagain BBL seharian Masya Allah banget ya Alhamdulillah Buah wow, Ocha seneng banget bisa jagain BPL seharian Mudah-mudahan semakin banyak dukungan Semakin banyak support yang diberikan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar. Selanjutnya kita lihat juga bersahabat Ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan Walaupun foto hanya mobil yang tentu terparkir di depan rumah Leslar, alhamdulillah persahabat ini suatu kebanggaan, alhamdulillah satu persatu keinginan Papa Bilar terpenuhi memiliki mobil Ferrari, mobil Lamborghini dan ada mobil antik juga persahabat, Masyaallah yang kita lihat juga di sini, Salvo dengan kalimat yang diposting punya abang El semua ini mas boy, saya cuma pinjam, aduh masya Allah banget ya. Memang sih, ini bener banget mobilnya Abang L, semua ini miliknya Abang L. Aduh, Allah banget ya, doakan selalu. Mudah-mudahan berkah barokah untuk idola kesayangan kita dan selalu diberikan kemudahan apapun yang dilakukan. Dan berikutnya juga ada kabar bahagia yang kita dapatkan lewat unggahan Kak Nova. Kita lihat persahabat Kak Nova mengunggah sebuah postingan di IG pribadinya, mengunggah foto Baby ya, ini adalah anak dari Bang Bobby Suarez. Alhamdulillah nih launching kembali. Bang Bobby mendapatkan The masya Allah. Ini lucu banget, persahabatnya ya. Dan kita lihat nih ada sebuah kalimat dari Kak Nova. Tony sehat-sehat ya baby and mamanya Kata kak Nova Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat lain Alhamdulillah Nambah ponakan lagi Makin rame deh kalau udah pada kumpul bocil Tuh masya Allah banget ya Mudah-mudahan menjadi anak Yang berbakti dan menjadi kebanggaan Kedua orang tuanya Amin. Kita masih menunggu kejutan lain Terselah dan kabar terbaru berikutnya